Sadio Mane terkenal di dalam dan di luar lapangan di lapangan ia merupakan pemain dengan kecepatan keseimbangan dan penguasaan bola yang brilian dilengkapi dengan insting mencetak gol yang tajam membuat namanya diperhitungkan bagi kawan maupun lawan sampai-sampai pemain sekelas Lionel Messi pernah berkata bahwa harusnya gelar Ballon d'Or 2019 adalah milik Sadio Mane ia pun secara terang-terangan mengakui bahwa ia memberikan suaranya untuk Sadio Mane Namun kali ini kita tidak akan membahas bagaimana Sadio Mane yang dulunya bahkan tak punya sepasang sepatu untuk bermain bola Bisa menjadi pemain sehebat sekarang Ataupun membahas skillnya di lapangan Karena mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu Sadio Mane merupakan seorang pribadi yang mencerminkan kesederhanaan, kedermawanan, dan secara singkatnya, kita bisa sebut saja dia adalah orang baik. Namun, kata-kata tadi rasanya kurang mewakili seperti apa kagumnya saya akan sosok Sadio Mane ini. Apa kalian masih ingat dengan Mane yang ditanya mengapa ia masih menggunakan HP dengan kaca yang sudah retak, padahal saat itu? Ia sudah jadi pemain top di Liverpool Gajinya per minggu mungkin bisa membeli 100 HP terbaru Dengan harga 20 jutaan Jangankan membeli HP baru Bahkan Manem mengaku tak ingin membeli barang-barang mewah seperti Ferrari Atau pesawat jet pribadi Meskipun sebenarnya dirinya mampu Apa yang akan dilakukan benda-benda ini Bagi saya dan dunia Mengapa saya harus memilihkan 10 Ferrari 20 jam tangan berlian atau dua pesawat jet pribadi. rasanya saya tidak perlu memamerkan mobil mewah rumah mewah perjalanan dan bahkan pesawat saya lebih suka apabila orang-orang di sekitar saya menerima sedikit dari apa yang telah diberikan kehidupan kepada saya Rupanya Mane lebih suka menghabiskan uangnya untuk membantu banyak orang terutama orang-orang di desa tempat kelahirannya atau bagi masyarakat Senegal secara umum yang mana masih banyak yang hidup dalam kekurangan Hal lain yang membuat dunia terkagum kepada sosok Sadio Mane adalah ketika Mane ikut membersihkan toilet dan tempat wudhu di sebuah masjid di dekat markas Liverpool Rupanya hal tersebut rutin ia lakukan untuk mengisi waktu senggangnya di tengah kesibukan berlatih dan bertanding Mane dikenal sebagai orang yang taat dalam agama sebagai muslim Mane selalu berusaha menjalankan syariat Islam sebaik mungkin. Ia tidak pernah meminum minuman beralkohol dan senantiasa menjalankan sholat lima waktu. Rupanya sampai di sana, ternyata pada pertandingan semifinal Apkon yang mempertemukan Senegal melawan Burkina Faso, Mane dengan senang hati membagikan tiket pertandingan dan tiket pesawat kepada 50 warga Senegal yang ia beli dari uang pribadinya. Datanya itu Mane saat itu berjanji akan membawa lebih banyak orang lagi andai mereka masuk final. Dan saja, Senegal lolos ke final bahkan menjadi juara setelahnya. Dan masih dari yang, yang sama, di babak 16 besar yang mempertemukan Senegal melawan KPRD, Sadio Mane mengalami benturan di lapangan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena dikhawatirkan mengalami ciri ragu otak. Di rumah sakit tersebut, Sadio Mane bertemu dengan salah seorang keluarga pasien yang anaknya sedang dirawat dan rupanya nyawa anak tersebut dalam keadaan terancam dan pihak keluarga tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit lalu Sadio Mane pun membayar seluruh biaya rumah sakit untuk perawatan anak tersebut kabar terbaru menyebutkan bahwa sebagai penghormatan bagi Sadio Mane yang telah berjasa membawa Senegal menjuarai Piala Afrika untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Wali Kota stadion dan seluruh wilayah Kastamaceh yang merupakan kota asal Sedio Mani memutuskan untuk mengabadikan nama Mani menjadi nama stadion. Stadion tersebut saat ini masih dalam proses pembangunan dan diperkirakan bisa digunakan mulai tahun depan.